Bajunya, Hero saya tuh tuh lagi <laughs> lagi pakai itunya tuh Apa? Lagi pake bajunya, Khalid Mana? Ada di, di, di belakang tadi habis pake Soljumat Oh iya bener Yes, <laughs> benar banget dan tentunya untuk kali ini Alter Ego Yang bener benar berada di dalam pressure yang benar-benar keras kok menurut gua Lumayan nih Kenapa gua bilang keras? Berkali-kali ditumbangkan begitu saja dan malah Geek Fam yang berada di posisi yang baik banget dengan yeah. Ya, cukup stabil permainan dari serang geek, Early tak? reminder apa Jangan itu? sampai Altrigo salah langkah di dekat Purple Buff. Hmm. Karena Geek Fam dengan Kagura dan juga Khalid ini... ...first blood tinggi loh. Bisa merusuh ya. Dan kita langsung aja masuk ke pertandingan kedua game. Yang pertama antara Alter Ego berhadapan dengan Geek Dan juga untuk kali ini kita menghasilkan... Diare langsung jadi pasang begitu saja. dan Udil purunya hampir saja tersunat baru menit satu. Al masih dan bahkan cukup mengagetkan pergerakan dari tim Geek Fam Rivem. Gile baru aja Profesor KB kasih tahu, hati-hati untuk melakukan. Masuk-masuk uh, ya langsung di detik ke 20, Udil udah harus sekaratul maut. Karena tadi niatnya dari Adam itu untuk clear minion di arah yeah. Dia biar nggak mau ada kerugian. Tapi ada Frieza di sana, digoce dengan frinya Ada satu buah panah asmara dan bahkan dari Leo Murphy kali ini mengganggu pergerakan dari fris yang sudah di level 2. Yeah. Mengapa dibatalkan dari uleta wonder dan berhasil diamankan oleh Sally Coba mereka buy. Meanwhile, Sally masih level dua. Kita lihat pay langsung aja melakukan rotasi <laughs> karena mid. Di sana meninggalkan kali yang ada di bottom lane. Coba untuk kembali lagi, Granger dari seorang babyu dan juga Sally dengan nyusun sinia. Harus segera mendapatkan buff yang mereka inginkan. Tapi di arah top lane. Red buff atau red buff bakal diganggu begitu saja. Dan dengan kekuatan dexter dan juga stiker dari cloud. Memukul mundur Ahmad dan juga renti. Masih coba menempel begitu saja di arah top lane. Tidak ada yang diuntungkan untuk kali ini. kedua belah pihak kehilangan setermat health bar dari mereka masing-masing. Iya, dan kita lihat Leo Murphy dengan tas-tas-tas-tasnya yang sudah confidence banget dengan tas-tas mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya di mana Letak Baby berada. Letak Baby berada di arah top lane, udah rotasi yang cukup baik dan bahkan gold-nya bakal tetap dikasih karantina. Uh. Tapi lihatnya lihat sonatannya! Oh hampir saja menemukan Ahmad masih mau lebih pepil doyok wannabe hampir saja melakukan offset dari top lane once again almost is never enough Ahmad masih bisa selamat dan sebentar itu di mid lane nya Zun sati-hati sekali ada Leo Murphy dan payam yang mencoba untuk melakukan gengki karena Zun oh. sana masih bisa mukul mundur tapi oh lihat botan shockernya not. dibuka begitu saja Zun sakit mau dan bakal harus dipaksakan dengan satu buah di ada lane kerugian yang luar biasa dari sim kick fam karena sini potensial sekali untuk tim auto-kick berhasil mendapat kat satu buah Turtle yang terhormat. Iya, belum ada kontes juga dari tim Fam kali ini karena kita lihat persisi dari seorang Baby Wing kali ini udah mencoba untuk melakukan poke apa Pai di situ udah Fed ah, strike keluar karena serangan menghilang, menghilangkan seorang Kagura di situ Renfe juga harus hilang. Ditambah lagi Turtle didapatkan oleh Outrigo. Dua player dari tim Fam sudah harus hilang dan bahkan Udil membuktikan flame shoot bukan kaleng-kaleng karena Prizza adalah salah satu player yang bisa dibilang top global flame shoot di sini Udil bakal memasakkan di mid Midland. dan ada satu Dia buat tendang. damage 12 well, yang yang cukup oh. baik ada full seorang zoom dan bahkan Zeus pasti berhasil survive dengan kejanya lu main sedikit ngilu tapi ternyata masih bertahan di seperempat pantara terakhir, Celliboy dan beri ke point. oleh seorang Adam, dengan stiker Geek famnya nya Celliboy. What are you doing right down Iya, yeah, final last dikeluarkan oleh seorang Udil juga untuk memukul mundur seorang Virja di sana. Supaya tidak masuk-masuk ke arah mid lane yang sementara itu di Ahmad kali ini. Dan Renvi saling berhadapan, belum ada yang bisa ditumbangkan. konten Shocker dikeluarkan oleh seorang Celliboy untuk melihat pergerakan. Dan Baby, uh, harus mulai dari tangan, Ahmad. Zeus yang melakukan backup terlambat sepersekian detik. Oke, tapi kali ini amat melakukan satu poin yang bagus. Pertukarannya cukup adil sama-sama dari side lane, sama-sama dari gold lane-nya. Yang dapetin poin kill untuk seorang jungler. Bahkan Ki fam sendiri masih ketinggalan tinggalan dua poin kill. Dan Leo Murphy tas tas Benar loh. Kita pakai lagu tuh harusnya kalau tadi nanti, ya. nanti ya. Oke. Okay. Mm -mm. Tapi baby masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bisa dibilang dari tim Geek Fam, terlalu strong dari seorang Adam. Benar-benar masuk ke arah jungle dan sosial Sally Body Miracle Boy. Udil masih farming terlebih dahulu. Kelihatan Minion di arah Midland. Minwa. buat kalian semua jangan lupa. Untuk tanggal 27 Maret nanti bakal ada hadiah MPL Indonesia dan login setiap hari untuk menangkan skin permanen. Asik asyik. Buat kalian yang nyari skin, langsung aja login. Oh. Dan sementara itu kalau kalian lihat Adamnya udah mulai di oleh Padahal juga jadi Boy. Quick. Sankar terbakar lihat pasti berhasil tumbang begitu saja. Pertukaran 2 untuk Satuka. Zut ke arah oh. belakang langsung dari Jasmine. Dan terjata 2 poin dilangkan dari bottom lane. Gerugin yang luar biasa. Adam ditukar dua player dari tim Masurigo. Bahkan Jelly Boy juga harus tumbang di tangan se-tim Geek Fam. Dan nah, sebentar itu Leo Murphy mencoba ngejar Fierce di sana. Coba untuk World of Dragon. Dia ternyata ke belakang kali ini ditambar dengan Debes Ahmad. Super combo dari mereka berdua. gak Dan apapun yang terjadi kali ini Ahmad berhasil mengamankan dengan satu by execute. Zeus bakal coba-coba cover farm buff ini milik tim dari Geek Fam Udah enggak ada way of dragon, langsung funnel ke arah belakang. Zeus bakal coba dipotong kembali tapi Pi is coming. Pi menuju ke arah belakang dari tim Geek Fam kali ini sama-sama mau mempertahankan farm buff dari kedua pelatih yang seharusnya ini milik dari Geek Fam Iya, federal sekali ke arah Zeus kali ini Zeus yang harus tewas di tangan Udil Marudil. Kita lihat Adamnya mencoba untuk kabur ketika ada Ahmad yang ada Pai di sana tapi Pai yang gak mungkin bisa selamat. Oh Tiga berhadapan satu. Dapetin satu buah Farple Bomb dan bahkan satu point kill dari seorang Pai. Meanwhile, sesuatu ditukar di ada mitra saling pada mereka Boy. Ditempel begitu saja dari seorang Renmi. Udah mencoba untuk meng-cover tapi gak ada Fader Essay. Langsung ada seorang Bumpur Imai. Dua yang oh. Pai dengan Flicker yang lembut lebih ternyata. Gak berhasil menambahkan satu point atas Renmi yang bukan Ipin. Iya, dikejar terus dari Fader Essay. Tukarkan oleh seorang Udil di sana mencoba untuk menghilangkan. Dengan oh pembangkan flash shotnya amat mengamuk di bottom lane Sang Maman Abdul Rahman di bottom lane berhasil mengamankan seorang baby dan oh. flame shot dari Friz. Sedikit bergetar apakah Friza sedikit bergetar ketika Udil berhasil mengamankan dua poin dari flame shot Profesor? Iya, sebenarnya kita tahu bahwa Friz ini adalah salah satu top global flame shot juga yang sangat-sangat identik, tapi Udil kali ini malah ngebalikin. Dia yang mainin flame shotnya, dia yang dapetin dua poin killnya Dan kali ini kalau misalkan net pai, pai dari tadi benar-benar mengganggu banget dari segi lane okay. okay. dan, yes. dan Dua kali boy, begitu saja hey. terlihat, telas, amat tertangkap dan itu ada udil dengan Fezor Ice strike yang membongkar formasi yang dilakukan oleh Geek fam kali ini Virza harus mundur ke belakang dengan darah yang tinggal setengah Kali ini dengan baby juga mencoba untuk melakukan objektif ke arah bottom lane. Oke okay, Gig sepertinya benar-benar ada satu cinta yang terbalas oleh seorang udil. Kenapa dari tadi Geek Fam ada yang bisa menggapai gara bisa mendekati seorang Udil. Terlalu eksklusif dari seorang Udil di arah belakang. Minual Sally Boy Boy berada di arah top lane. Dan Sally kali ini bermain dengan cukup pasif kalau menurutmu pribadi. Iya sekali dengan dia yang sebelum-sebelumnya. Lebih main aman gak sih dia ini jatuhnya? Iya. Dia juga manfaatin Pai sih. Dia dari tadi dijemput sama fighter pas dapatin kill. Iya. Pai-nya juga yang efektif banget. Kali ini Leo Murphy harus berhati-hati di sana. Ada-ada mencoba untuk melakukan kill karena Leo Murphy masih selamat. Pai melakukan backup-nya. Sampai! Ada Tafetor Ezregor. Terj Sekali masih ada Regis ke arah belakang. dikeluarkan. Bahkan Frieza yang sedikit tertar ketir dan seorang Adam masih survive. Satu ways sedikit ke masih menemukan Leo Morbi tapi ternyata percobaan itu membuat tim Alterigo harus reset kembali Gil. Mau nggak mau harus reset kalau kita lihat dari item gamenya Profesor KB silahkan dibahas. Ya, cukup menarik ternyata aku melihat sekali Ahmad kali ini udah mengamankan Hunter Strike terlebih dahulu. Dia mau movement speed, dia mau kabur, dia juga mau engage. Jadi kalau misalkan kita melihat, Ahmad kayaknya bakal lebih sering ke arah backline, melakukan backstep, atau bahkan ngeflank ke arah seorang Babyu biar Bebiw-nya baby lebih mudah untuk di takedown, dan damage dari Gigfang bakal berkurang. Tapi ternyata di sini ada seorang Adam, udah ada satu barang yang disini serba dibandingkan, final blow! Berhasil berubah satu poin tambahan, terus mencoba menerik oh. siapapun, tapi ternyata nine Burnout, nine Langsung menemakan Susu Sierma Sumlin, satu kali tusukan ke burung, membuat Zeus tersungkur di sana. Benar-benar kan kita lihat Selly boy-nya sudah melakukan objektif ke arah Turtle yang ketiga kali ini tanpa adanya kontes karena kita lihat posisi dari Baby cukup jauh. Hanya ada Fizz yang dekat sekali dengan posisi Turtle tapi tidak akan mungkin untuk dikontes. Vader strike lagi lagi dan Fizz malah melempar payung ke belakang untuk menggocek pergerakan dari Udil. Monster Shaker juga sudah di pop up. Udah melihat vision dari tim Geek Fam bakal respawn di belakang uh. sana. bakal coba ditendang. Tiga masih ada satu lagi. Zeus Oh. yang merasa berapa Sally pada break keboin dan ngobo-ngobo tom bro atas hit yang overturnya lagi-lagi flashback yang misteri seorang Frieza bahkan Zoot mengcover seorang baby by flashback oh. everybody ada seorang abad yang mengcover dan sepertinya pertukaran atas seorang Sally pada Lemurvy disesat dengan Zoot Bartu cukup adil, masih mau lebih, ada esek, berjemput seorang Ahmad dan baik banget, well played from Udil. Iya, Ahmad juga baik sekali permainannya, walaupun terli terlihat sedikit terlambat tadi, kita lihat Ahmad itu udah mulai, dia harus pada seorang Adam. Baby U juga udah memiliki damage yang cukup terasa sampai ke ulu hati, tapi kita lihat, painnya terus pada dengan Renvi, adanya Udil kali ini bisa memporak-porak dan merontokkan Renvi tapi Renvi masih bisa mundur. Minimal di belakang sana ada Adam standby di arah rumput. Adam dia ngebuka vision dengan cukup jelas untuk arah pemain tadi tim Geek Fam. Tapi di arah mid lane-nya sama-sama kedua belah pihak mempertahankan turret yang bisa dibilang Geek Fam secara total Oh, federal satu strike sakit. hampir setengah darah bisa dibilang itu 40% darah dari freeze sudah dihilangkan dengan satu buah federal strike yeah. dan di arah bottom lane dari Babyu dengan dissonatanya mengusir mundur para pemain dari tim Alterigos, sedikit ketakutan, babyu tergetar hatinya, tergetuk begitu saja. Python Roy setelah dikeluarkan dan para pemain dari tim Geek Fam sepertinya harus reset kembali. Lihat jelly Boy -nya, berada di atas untuk melakukan cutting minion dan baru ikut join war sebentar lagi karena posisi yang dia yang udah mencoba untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan yang udah bertarget ya, ke arah sana. Oke, dua yang Dragon belum dikeluarkan. Ada penerus lagi membuka bola, dari Regis seorang memukul mundur seorang udil, tapi ada seorang diri ditukar dengan ada satu buah. Nice. Wow. dan Ahmad tiba-tiba cinta datang kepadaku dan yang overturn tershutdown. Ahmad Mauzi berada di area rumput gak bisa pulang, maunya digoyang, maunya digoyang dan Charlie Boy beserta Leo Murphy Berada dua audio Sonata, dia Sonata dikeluarkan oleh Baby Boy, Baby mencoba untuk meliarkan seorang Leo Murphy tapi Leo Murphy masih bisa mundur ke belakang. Federasi keluarga untuk arah Renvi dan Virza di sana udah sekarat semuanya tapi mereka juga masih bisa pulang. Ooh. Deep shot. Deep sudah bahkan frizanya yang kena Profesor. Iya, dan ini kalau misalkan melihat dari tadi team fight-nya. Berkali-kali jual beli serangan dari kedua belah tim. Saling lempar lempar skill. Saling klik menculik. Dua ditukar dua. Bahkan Baby udah punya Blade of Despair. Sally Boy udah punya Demon Hunter Sword. Kedua belah tim dari masing-masing jungler. Ini emang udah ready to fight. Tapi permasalahannya emang dari tadi yang terjadi adalah penculikan-penculikan kecil saja. Oke, The Wild bakal dikeluarkan begitu saja Renvi bakal menjadi pilihan dan masih bisa eee. kabur. Dan kali ini ada final blow, masih mau lebih. Ahmad sih. memilih untuk mundur dijemput Leo Murphy dan juga Pai. Oh my god, ternyata komunikasinya cukup baik. Lihat enggak tadi. Leo Murphy sama Pai langsung nutup Ahmad ketika dia nggak berhasil final blow ke belakang. Iya, benar-benar apik banget yang dilakukan oleh Alter Ego. Bahkan Geek Fam pun juga bermain sangat rapi juga. Mereka nggak mau terburu-buru walaupun ada potensi shock dikeluarkan oleh seorang celi boy di sana melihat pergerakan dari lawan-lawannya mm. untuk mendapatkan vision dan Leo Movik sudah melakukan dragon dragon langsung secara buru-buru langsung dan suara attack ke arah belakang enggak ada pertukaran ada Ahmad final block freeze menjadi pilihan tinggal jump saja Temu. ada satu bom kanon quarter range langsung ke belakang apa set attack ternyata tidak masih menyelamatkan satu poin taman Selimoda Miracle Boy masih mau lobby Rainby Wondering brother pribadi menggunakan tapi ternyata dari Gig Fam enggak berhasil mengumbangkan seorang Rainby dan juga Bebil ini kerugian yang cukup besar bagi Gig Fam karena tiga Player dari mereka harus tumbang. Dan kalau kita lihat, Alter Igo belum mau mencoba untuk melakukan Pokkara Lord. Lihat Ahmad di sana, jauh sekali. Federasa dikeluarkan oleh seorang Udil untuk menembakkan Renvi. Tapi Renvi masih terlalu kuat Respek untuk ditumbangkan. banget sih sama seorang Udil damage-nya sampai Renvi pun gak kuat. Nah, damage dari Udi lihat dia udah ada Clock of Destiny. Lain itu tentu saja, Knuckles of Zurens, Professor. Iya, ini adalah tiga item yang sangat wajib dimiliki oleh seorang Varsha. Tapi kali ini setup up di fight, liat di Lord-nya. Iya. Rapi banget. Empat-empat di sana, Renfi mencoba masuk gak bisa. Uh, dan seorang tadi keluarkan begitu saja, The Web Trigger seorang Zeus. Zeus termakan berkali-kali. Oh. Yang niatnya Zeus bakal memakan dari seorang Leo Murphy dan Bagar. Kali ini Renvi okay. seorang diri masih mencoba menggocek dan satu oh. panah asmara mengenai seorang Renvi. Ter Kena di jantungnya, double kill, diamankan di arah Langsung aja debut Kali ini mencoba untuk melakukan poke arah Leo Murphy di sana. Tapi Leo Murphy masih cukup pede dengan tas-tas-tasnya. tas, tas, tas tasnya. nggak mau membiarkan tim dari Geek Fam memberikan damage ke arah timnya. Oke, okay. Ahmad, final blow terlalu offside dijemput oleh Opai. Opai yang main untuk mundur terlebih dahulu dan ternyata kali ini dengan komedi putar berhasil mendapatkan satu bayi. Ini peter-turret di arah top lane, Jadi arah bottom lane pun juga sudah hilang. Panas marah dikeluarkan Sally Boy di boy, ternyata mereka pengen tiga lane secara bersamaan. Dan tentunya, Lord Kali ini sedikit sulit ditumbangkan oleh si Geekman. Benar banget, udah ada Montechoke dikeluarkan untuk memberikan perlawanan kepada TMJ. Merah dikeluarkan suara mau di London. Deliboy still survive. Tiga mereka cukup baik. Dan bahkan ompai harus tertumbangkan di sana. kehilangan tiga player. Dan yeah. ini bencana. Tiga player dari tim Geekbap sudah silang. Geekbap, short, short, Geekbap short. harus dipulangkan kali ini. Dan tentunya game wow. satu diamankan oleh Alter Ego. Dipulangkan kembali ke base-nya. Dan harus diri kembali di game yang kedua. Satu kosong dimenangkan.